kita kenalan dengan yang namanya DDR RAM komputer kita kenalan dulu ya model-model DDR RAM ini uh, ini dia kepanjangannya adalah double dead Rate DDR RAM itu random access memory cara mengetahui DDR RAM itu bisa jadi labelnya bisa dilihat dari label uh, atau dari coakan atau selah dari RAM itu sendiri nah seperti ini nah ini coakannya ini akan berbeda-beda setiap tingkatan yaitu DDR1 sampai DDR5 ya nah ini dia tuh yang warna merah ada warna oranye biru kuning dan hijau tadi itu perbedaannya ya Nah untuk DDR2 generasi ke apa tahun 2004 ini di luar keluarganya dan yang ini adalah ddr ketiga sampai sekarang sih masih banyak yang pakai bisa dilihat dari labelnya DDR3L nah itu dan yang terbaru ini ya 2013 sih ya sebenarnya DDR4 Uh, seperti ini. Dan ini yang terbaru ya, generasi ke tahun 2020 ya artinya generasi tahun 2020. Dan untuk daerah personal komputer itu bedanya uh, apa sih? Ukurannya saja sih, panjang dan lebarnya seperti itu. Kalau untuk cuakannya selahnya itu sama aja gitu kan berbeda-beda dari 1 sampai 4 e, sampai 5 dari 5 itu berbedaannya nih coakannya nih jadi jangan sampai salah ya brosis ketika mau ganti RAM harus tahu dulu modelnya DDR berapa biar nanti pas kita pasang cocok nah untuk mengetahui dari e, apa sih software bisa nih file tinggal download aja jadi kita untuk mengetahui DDR berapa itu enggak mesti membongkar ya ini tinggal buka softwarenya nah di sini double klik ya klik kiri di klik kiri kemudian kita pilih dulu nih uh, ini di sini bit komputer kita berapa 32 atau 64 caranya ya klik sini klik kanan terus properties nah di sini kita akan tahu komputer kita menggunakan berapa bit ya ataupun bit uh, keberapa 64 bit atau 32 bit biar softwarenya berjalan dengan lancar di sini adalah kita gunakan gun pelebat bit nah, Oke okay. masukkan passwordnya ngem kemudian oke okay. kita tunggu sampai loading ataupun install ya Nah di sini kita install nah tampilan seperti ini spe itu ini lengkap sekali ya tampilannya bila-bila ininya itu tinggal pilih ya di sini kita ketahui semua identitas dari komputer ini ketau ya, tahu ya maksudnya spesifikasinya. Nah, geser ke sini motherboard itu Lenovo, laptop yang saya gunakan Lenovo. Memorinya itu 8 GB tapi dalam bentuk megabit ya, MB. Seperti itu. Nah, ini dia yang kita cari sekarang, berapa DDR-nya? Tinggal pilih SPD ini ya. Berarti ini adalah DDR4. Slot kedua, oke okay, saya nggak gunakan slot kedua, hanya slot 1. DDR4 ya nah ini uh, spesifikasinya ini lengkap sekali aplikasi ini enak sekali ya terus grafik juga ini saya standar ya uh, Intel HD jadi nggak pakai PGA yang lain cuma bawaan jadi mungkin itu saja uh, sekilas informasinya mudah-mudahan bisa berguna oke okay, see you next time